seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita Di sore hari ini Tentunya ada vitamin bahagia yang kita dapatkan sahabat, ya Kita lihat sebelumnya Keunggahan di gasnya di DLST. Ada sebuah postingan terbarunya tentunya uh, terlihat Lesti sedang promokan brand terbarunya para sahabat, yang luar biasa Kecantikan dan keanggunan Leslie selalu membuat kita semakin bangga dan bahagia Doakan yang terbaik mudah-mudahan idola kita ini selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan Kabar berikutnya para sahabat sini kita mendapatkan kabar terbaru juga diseluruh Rizky Bilar Yang mana Abang Bilar tentunya Hari ini di lokasi syuting dan langsung membawa motor hadiah pemberian Dede Lesti, persahabat ya terlihat sangat ganteng nih. Tentunya idola para emak emak Leslar selalu membuat dan membuat kita merasa bahagia persahabat ya. Doakan yang terbaik juga. Mudah-mudahan dilancarkan dan disehatkan dan tentunya mudah-mudahan kita mendapatkan vitamin bahagia langsung dari idola kesayangan kita. Postingan tersebut juga telah diunggah atau repost di kembali oleh akun Instagram Lesti Bilar Team. Ada kalimat caption yang dituliskan nih persahabat Ya cie motor baru kata Bang Yudi percuma motor baru tapi nggak bisa boncingin dede Aduh memang gesrek banget nih dari kakak Rizky Bilar Yang selalu membuat kita ketawa bahagia persahabat ya Dengan kegesrekan dari keluarga mereka Mudah-mudahan ada kabar baik Yang tentunya membuat kita semakin bangga dan bahagia kepada Lesti dan Rizky Bilar Selama tersebut juga tentunya banyak sekali komentar hingga respon dari para fans. yakni dari akun Instagram Aninanuskorda05 mengatakan dalam kolom komentar itu di mana? Apa ada di kantornya ya? Bagus banget, asri banyak tanaman dan sepi. Wow, persahabat ya. Tentunya kita hanya bisa mendoakan yang terbaik dan mensupport hingga men tentunya mendukung. Untuk Lesti dan Rizky Bilar, mudah-mudahan rangkaian acara pernikahan mereka dilancarkan. Kita masih menunggu kejutan selanjutnya? Tetap antingin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian bersama? Silahkan berkomentar Bang menucapkan ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.